Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIPOS. Tentunya sudah melihat ya di belakang saya ini New Batakan. Ini adalah Pantai Batakan baru dan saya berada di sini untuk menikmati uh, berwisata di pantai ini. Uh, kita bisa lihat-lihat bagaimana keindahan pantai ini dan di sini ternyata banyak sekali pengunjung-pengunjungnya yuk bersama saya ikuti ke kemeriahannya dan menikmati Pantai ini tentunya ada beberapa fasilitas yang tersedia di sini ada bangku untuk bersantai di pinggirnya nah ini di uh, bibir pantai ini kalian ingin bersantai bisa ya Uh, untuk nikmatinya dan uh, untuk pesantren ini disewakan lima ratus ribu sepuasnya uh, dan juga ada ATV. Kalau ATV-nya berapa mas disewakan? 20 menit Rp50.000 Ini keliling sampai kemana bisa 20 menit itu? Lama Bu Lama ya? Lumayan lama ya Mas, oh, rame ya Batakan baru ini? Halus Rame ya? Paling rame itu di akhir pekan di akhir pekan Itu banyak yang nginap? Banyak Banyak ya? Berarti mereka datang tuh biasanya dari uh, hari apa biasanya kalau nginap di sini? Sore sore Jadi nginapnya apa berkemah atau tempat nginapan? Jadi penginapan, ada juga kan kebanyakan penginapan untuk orang-orang keluarga. Oh iya, berapa tarifnya sih Mas kalau di sini kalau yang menginap? 50. 200. 250. 250. 250. Nah ada glamping yang disewakan untuk pengunjung ya. Glamping ini ya ini. Oh ya. Yeah. Wow. Di dalam ada iya. ini belum dibersihkan. Tadi ini baru dipakai oleh pengunjung. Aduh ranjangnya ini. Asik asik. Hmm, ada kipas anginnya. Oke, itu ada air untuk pemanas. Oke, ini ada empat ya mas ya? Ada empat sudah Kalau ini disewakan juga? Ini disewakan juga. Nah, kalau itu berapa disewakan? Itu kena lima puluh sudah dipasangkan. Lima puluh untuk satu malam juga? Iya. Pemalam berapa? Seandainya tarifnya? Dua. Kalau batu Batak baru ini 2 tahun. Dua tahun sudah lah. Jadi fasilitas semuanya dikelola lah nggi dikelola hubungan karang ternanggi pakai habisnya Pak kalau caban apa yang tang ramen ya. Inilah keindahan pantai yang terlihat dan pagi ini terasangin yang kita bisa melihat ke ujung sana. Saudara, oke? Okay. Um. menikmati keindahan pantai. Ini. Memang sangat sejuk sekali, anginnya yang begitu deras, Dan saya akan kembali ke Banjarmasin dan cukup menikmati pantai ini. Tentunya tidak bosan ya kembali berkunjung di sini.